Bismillahirrahmanirrahim Bapak, Ibu, Guru Dan teman-teman yang berbahagia Saya akan berikan tutorial Bagaimana caranya Mengupdate Microsoft Teams Yang terbaru Perbedaan antara Microsoft Teams Yang lama dan terbaru adalah Terletak pada penampilan Video peserta didik Kita buka dulu Microsoft Teams nya Ini saya masih menggunakan Microsoft Teams yang lama misalnya saya buka kelas jetzel nah kalau kita mengadakan meeting atau sebuah rapat tampilannya seperti ini kita tunggu nah seperti ini tampilannya dimana menu-menu atau fitur yang ada berada di tengah videonya sehingga ini tampaknya mengganggu Aktivitas kita saat memantau peserta didik, kita bisa mengupdate-nya. Kalau di sini pilihannya hanya seperti ini, seperti yang Bapak Ibu yang sudah gunakan. Nah, cara mengupdate-nya seperti ini: kita keluar dulu, kita klik foto profil kita, kemudian cek for updates, kita klik saja. Nah, di sini ada notifikasi sedang mengupdate, dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Kemudian, selanjutnya kita klik kembali foto profil kita, kemudian klik setting. Setelah setting, di sini akan ada pilihan "Turn On New Meeting Experience". Ini kita centang saja dan saya ingin merubah juga bahasanya menjadi bahasa Indonesia nah setelah itu kita save and restart kita tunggu sampai membuka kembali nah kita coba video conference klik rapat kita bergabung sekarang ini sudah berganti menjadi bahasa Indonesia sedang menyambungkan nah tampilannya sudah berbeda kalau di sini menu atau fitur-fitur yang tersedia berada di atas sehingga tidak mengganggu aktivitas kita dan tidak mengganggu kita saat monitoring peserta didik kemudian di sini klik tindakan lainnya. Di sini ada tiga opsi ketika video conference, ada galeri, galeri besar dan mode bersama. Kalau galeri adalah akan menampil, menampilkan atau menampakkan peserta didik atau partisipan sebanyak maksimal 9 orang. Kemudian kalau yang galeri besar, ini akan menampilkan lebih dari 9 orang, yaitu maksimal 49 orang sedangkan mode bersama adalah seolah-olah dalam satu studio atau dalam satu ruangan yang menarik karena di sini hanya satu orang saja di dalam ruangan ini maka akan saya tampilkan salah satu video conference yang pernah saya lakukan menggunakan Microsoft Teams yang terbaru yang mampu memuat sampai maksimal 49 orang berikut videonya bapak ibu guru dan teman-teman yang berbahagia ini adalah tampilan Microsoft Teams yang terbaru saat ini tim sudah update memperbarui sehingga mampu menampilkan wajah peserta didik itu sebanyak 49 peserta didik sehingga kita dengan mudah memantau aktivitas dari peserta didik caranya bagaimana Ya, kalau sudah update di sini ada galeri besar dan mode bersama. Kalau hanya galeri, tampilannya adalah 9 orang seperti ini. Seperti Teams biasa. Tapi kalau sudah diupdate, maka akan tampil kalau kita klik yang galeri besar, akan tampil seluruh partisipan yang ada di ruangan kita yang telah mengaktifkan kamera. Kemudian kalau kita mau mengalihkan seolah-olah dalam studio atau dalam suatu ruangan, kita bisa mengklik yang mode bersama. Begitu ini. Nah, ini adalah dengan sensasi yang berbeda. Jadi, seolah-olah kita dalam satu studio menonton bioskop. Nah, ini lebih menarik, dan tentu saya kira tidak uh, dirasa bosan karena bisa saling memantau dan juga agak enak dipandang kalau fitur-fitur yang lainnya sama misalnya yang ini adalah attendance list atau mengunduh daftar kehadiran secara otomatis sehingga tidak perlu memanggil peserta didik satu per satu kita klik unduh daftar kehadiran ketika kita sudah klik maka kita bisa melihat hasilnya itu di download yaitu di file kemudian unduhan Kemudian, ini adalah meeting attendance list. Ini kita buka, kemudian kita oke. Okay. Nah, akan muncul seperti ini dalam format Excel. Misalnya, saya ini bergabung pada pukul, 10.35 kemudian di sini, nah, di sini uniknya, attendance list adalah bisa mendeteksi, bergabung itu pukul berapa, detik ke berapa, dan keluar detik ke berapa jadi kita bisa memantau peserta didik itu adalah manfaat dari mengunduh data-data secara otomatis atau attendance list kemudian ini adalah mengaktifkan atau mute audio kalau ini mengaktifkan atau menonaktifkan kamera kemudian kalau ini adalah say hello atau mengangkat tangan fungsinya barangkali bisa dijadikan sebagai ketertiban dalam suatu meeting sehingga kalau ada tanggapan dari peserta didik barangkali bisa di klik misalnya ini tadi, Alfian kemudian ini chat adalah e, chat dalam ruangan ini bisa menampilkan teks kemudian melampirkan file atau ada emoticon misalnya emoticonnya ini bisa bergerak misalnya emoticon senyum kita kirim saja bisa atau emoticon yang lainnya kemudian di sini adalah menampilkan peserta perlihatan peserta atau show participant nah ini kita bisa mengatur semuanya bisa mematikan suara, kalau nanti ada yang bersuara kita bisa mengontrol penuh kemudian yang selanjutnya adalah eh, di disini ini namanya, namanya adalah share screen seperti yang saya bagikan sekarang artinya apa yang ada di layar peserta didik itu sama dengan yang ada di layar Bapak Ibu Guru itu dengan cara share screen kalau sekarang saya sudah memberikan screen sehingga tampilan yang ada di layar peserta didik itu sama kalau kita hentikan maka di layar peserta didik adalah tidak seperti yang ada di layar Bapak Ibu Guru nah cara yang share seperti apa kita klik buka berbagi atau share screen kita klik Kemudian, kita pilih di sini. Ada beberapa pilihan, bisa screen satu. Kalau screen satu ini adalah apapun aktivitas yang ada di layar Bapak Ibu, itu sama yang ada di layar peserta didik atau partisipan. Kalau rapat di meeting ini hanya yang ditampilan uh, Microsoft Teams. Kalau presentasi, berarti PowerPoint atau file yang lainnya, termasuk Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard ini adalah kita membuat whiteboard secara digital bapak ibu guru dan pemuda di seluruh Indonesia dan dunia salam hormat dari kami salam pancasila salam pancasila. salam pancasila, salam pancasila. Salam pancasila. Salam pancasila. Salam pancasila.